di mana ambil, ambil. buat mana buat sina buat mana ini ambil udah lagi ya oke lagi apalagi apa? ambil ambil dong hmm. ambil bisa nggak bisa, bisa, bisa oreo oh. ini udah apalagi udah udah, -udah. ini duit kasih Bayar. Jadi 6 ya. Uh -uh. Itu berapa dua? Empat ribu, dua ribu, jadi enam ribu. ambil kembaliannya. mana sih? tunggu lah. nih nih, makasih. Halo guys. Udah sampai, guys Yeay Hey Enak, makan cepat terus-terusan, pipinya obat enak deh. Nah, mantap, enak ke mantap-mantap. Nyari apa? Cacing ya? Oh. Dapat apa Dapat apa? Coba lihat